Paling relevan dipilih, berapa komentar mungkin sudah difilter Kalau komentar paling relevan dan pilih YALAH Yo, what's up guys? Bye guys, baik dalam Seedpost Senang-Senang Welcome back to Seedpost Senang-Senang Dan kita bakal langsung mulai aja videonya Anyway, jangan lupa untuk melihat juga di channel gue Buat kalian yang baru datang Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya guys Seedpost Senang-Senang ke berapa ini? Anyway, kita langsung masuk aja ke videonya, oke? Okay? Yang pertama, dari What The Malaysia Congratulations! Ada babi masuk ke universiti Gimana caranya ada babi bisa masuk ke universiti? Kekuatan orang dalam mungkin Orang dalam macam apa yang masukin oh. babi? Bayangin nilai kuis lu kalah sama babi Oke, okay, itu malu-maluin <laughs> Nilai kuis kalah sama babi Hewan mulai menunjukkan kecerdasan seperti ada ikan menamatkan game Pokemon Tapi ya, itu tanda-tanda akhir zaman mungkin di depan sorot kamera, Denis menyebut hujatan warganet justru jadi pelecut semangat yang membuatnya kian terkenal. Kenapa berita lokal selalu membicarakan hal bodoh? Wah setuju sama Squidward, kenapa berita lokal selalu banget membicarakan hal bodoh? Contohnya seperti hal ini. Orang Indonesia tuh suka banget sama kayak gini. I milik, mean like, hey, dicap sombong karena konten Denis Syariesta bangga kini jadi artis. <laughs> My dude Jadi artis tuh mesti sombong gitu ya Musibah sombong gitu Nggak adakah cara untuk jadi artis lain gitu Misalnya untuk sombong dan nge-toxic gitu Ya anyway lucu juga sih menurut gue dunia ini sekarang ya Silpos sana-sanan jadi silpos marah-marah Tuh kan <tuk> kenapa lagi ini orang Rusia yang <tuk> mau nampar-nampar <biasa>. Kubis <tuk> Kubis atau kol? <tuk> Keteras <Ketuk. Tidak> <tuk> <tuk> <tuk> Kenamanya dong <tuk> kalian lihat gak ada ngasih itu kucingnya ketakutan kasian zumba kucingnya aduh jujur gue sama sekali gak peduli sama orang mau gebu kol di atas meja kayak mau mukul mukul semangka ke kepalanya kayak yang gue yang gue salah fokus cuma itu kucing kasihan panik ya mundet lemari ini baru laki sejati dia tahu perempuan itu bukan lawan masalahnya video ini dari tiktok ya kan lucu gitu kan lagi berantem rumah tangga direkam masuknya ke tiktok antara go Tuh gitu, gimana gua kagak paham. Soalnya olah pengen membuat sesuatu menjadi real gitu, tapi diupload ke TikTok. Kebetulan macam apa yang memungkinkan lu untuk merekam sesuatu ketika lu sedang bermarah dan kenapa lu bangga nge-share kayak gitu gitu loh. Ya, nggak apa-apa dia mau flexing kekuatan gitu. sini lagi hujan, hujan ya. Iya, lagi ngapain? Ngerjain tugas. Di sana mendung. Hujan, tolonglah. <laughs> gak suka sama orang-orang kayak gini ya. Nggak ada ngerem-ngerem sama sekali. Seneng gua. Ngegas. Pak Raket 62 emang. Aduh, lagu-lagunya pakai acara lagu-lagu India nggak jelas lagi. Nget, nget, nget, nget, nget, nget, Iki si bapak ceritanya mau sulap yang jari putus kah? Iya. Yeah. Apa sih? heran sama video-video kayak gini, sumpah. dari reaksinya dua ratus komen dan satu share dan reaction yang ketawa dua ratus Wahai, bapak mau show off apa sih, pak sebenarnya? Jangan harap dapat bunda Sylvia kalau belum bisa ngali sulap bapak. Bunda Sylvia teh siapa? Gue sering gitu kan ngeliat orang-orang lawak gitu, nama-nama Sylvia, Laris, lah, Bambang lah disebut-sebut. Orang-orang yang punya nama kayak gitu apakah kagak malu pak disebut-sebutin kayak gitu ya pur? Tolonglah, stop leceh terap lama. Balap ini memanfaatkan aerodinamika, guys. Gila kan banget, kalau gue jadi orang ini sih Gua ngeri loh. Total ada batu di tengah jalan atau apa gituan? dikit aja ya, udah terbang itu orang Superman jadi, udah udah jadi pemenang kan? Itu motor aja mau ke balap. Iya kaget dia. Lah, ngapain ikut-ikut Ketika spontanitas lebih tinggi daripada akal logika itu yang terjadi. Finish him. Woi anjir finishing my motorok obat kan ini ngapa anjir ngecap-ngecap kopi Kata makam Kayak gini yang gua bikin gua malas gitu loh, buka-buka meme segala macem. tahu tuh ya Bagaimana cara membuat dark jokes? Menghina agama, menghina yatim dan menghina orang cacat. Sumpah gua heran ya berapa karakternya tuh gua sering banget ngat Yang kayak misalnya menghina agama lah, hina, hina yatim, menghina orang cacat. Kenapa gitu? Dark jokes tuh gak kayak gitu. Salah. Tuh siapa? Mengabaikan perkataanmu. S Kenapa kamu membalas perkataanku? Aku beli dengan penjara disabilitas. Oh! Gue suka sama perkataan-perkataan kayak gini. Menusuk sampai pendidikan terdalam gitu. Critical Anyway, nggak semua orang-orang TikTok itu buruk. Cuman ada beberapa orang yang ingin sok asik dan menghina-hina buat menghibur gitu. Jujur gue sih bukan tipe orang suka menghina-hina buat menghibur. Anyway, tapi... ironisnya adalah selera jokes orang-orang sini banyak kan kayak gitu. Ikan hias curian dimasukkan celana. Aku harap ikan hias itu tidak bertemu dengan berlut buruk rupa gue sering liat ya Ari Setiawan itu kalau di FB sering kayak komen ke page-page posting itu dia selalu ada di postingan-postingan yang kontroversial. Gila, horror horor banget yang di kawasan miara miara piaran kayak gini gitu kan. Ush horor. Tapi kalau gue ini sengaja deh dia bisa kabur keluar gitu kan. Itu jelasnya pintu depan situ. Tapi dia nggak keluar dan memilih untuk main nih sama anjingnya lagi lagi megang golok dan kayaknya anjingnya juga ngerti sih cara megang golok. Ya gue sempat ngedenger kalau seandainya orang yang punya anjing dan misalnya anjingnya itu gak di enggak di kekang atau nge dibiarin ngegigit orang tuh ada dendanya ya nggak sih Kalau seandainya gak perlu di ya udah nanti gue ajarin aja anjing gue buat megang golok jadi bisa jaga rumah <laughs> saya pernah dapat saldo transfer sembilan terus saya pakai saldo sampai sekarang gak ada yang nagih hampir dua tahun itu punya saya gan atas nama siapa kalau bener berarti anda ya elsa gak bisa diajak dagok dagok apa sih Tolonglah jangan memenuhi fb sosial media yang penuh si posting yang lucu lucu dengan yang dagok dagoknya terus kayak gini posting yang posisi cringe kenapa gitu Bacar yang lain aja saya puyang, makasih Ya gua sering sih dapat kayak gini sih berarti nyampe di mana tadi katanya puyang nyampe rumah saya ini emang orang kurang ajar kayak gini paling relevan dipilih berapa komentar mungkin sudah difilter kalau paling relevan dan dipilih ya lah gua jauhin lu bukan karena fisik lu Gue suka gua demen lu agak kasar tapi super care gua jauhin karena mahar kau mahal <laughs> Bapak gue gak pejabat, dapat tuh dari mana gue bayar mahal lu goblok, adat lu bikin gue insecure <laughs> Dijauhin karena fisik enggak, dijauhin karena adat gitu <laughs> Udah mau nikah, bapak gue buka, gak pejabat lah Kok itu yang mau nikah, lu minta harta bapak, kok aneh <laughs> Aneh gitu loh, kayak ada yang aneh gitu Aneh aja Iya, aneh pokoknya Tuh-tuh kenapa sih pengen baca ganteng? kalian harus tahu ya Kami para paracah itu gak pernah mana visi cok, cinta kami itu tulis <laughs> Tulus tulis nggak pernah fisik PC, pernah ada fisik katanya, gitu Kak, pengen jadi lereler Lereler Lereler apa? Maaf loh layar, layar, layar, Inggris Gue sering banget ya Liat di Youtube Ada yang namanya Komplikasi gaming gitu, Komplikasi GG parah Arti komplikasi Komplikasi dalam kedokteran Adalah sebuah perubahan Tak diinginkan dari sebuah penyakit Youtuber Indonesia penyakitan semua dong guys Gue sering bilang gitu Di sit sana-sana maupun weird talk, Belajar bahasa itu penting Wah kelas tolong kasih tahu kata teman-temannya Ganti foto profil dengan foto saya Barusan bapak kaget let le Ada lemino kirim guys. Cewek-cewek nih kan Cewek-cewek popers gitu. Wah, enggak bisa komen sih untuk alasan kenapa mereka menggunakan foto. Mungkin fans, mungkin alasan yang lain, enggak perlu gue sebutin tapi kalian tahu. 3 2 1. Jalan Andi, Mapaudang. Ya sih, tuntang masih. Anak kongkong. gue sekarang jadi banyak mem mempertanyakan tau sih sebenarnya suruh Google tuh cewek atau cowok. Lengkapi peribahasa berikut ya. Berakek rakit ke hulu. Berakek -rakit, ya, rakit ke hulu berenang-renang kemudian. Berakek rakit ke hulu. Pernah-pernah kemudian. Pernah-pernah melulu sih astaga bocah. Enggak tahu. Nyaring bunyinya. Smong. Lenggab berbuat. Besar pasap Enggak tahu. Seperti tiang. Besar pasak enggak tahu, siap. Lenggab ibahasa berikut. Rakit-rakit ke Hulu. Tepi-tepi. Eh, tepi-tepi. Enggak tahu itu nih. pernah kemudian. Tepi-tepi. Ya dulu. Tepi-tepi apa? Bahasa bahasa dari mana? Enggak tahu. Seperti tarik ses semongkol lengkapi peribahasa berikut berakap terakhir ke hulu nggak tahu besar bahasa. enggak tong kosong oh my god tarik ses semongkol Sereka dalam hati gue masih sedikit bersyukur. Nggak ada yang bilang berraket-raket ke hulu-raket isi kemudian. Anyway guys, gue harap kalian enjoy sama video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Kalau suka, episode berikutnya akan gue upload mungkin sekitar dua hari dari sekarang. So, jangan lupa untuk like, share, subscribe. Like itu akan sangat menyemangati gue banget. Anyway guys, thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk follow FB gue, yaitu Facebook, Laudavian. Karena kemungkinan gue akan start streamingnya lebih sering di situ. Dan mungkin gue gak akan streaming lagi di Youtube. Karena... Kalau sampai kalian pengen sapit meme yang mungkin kalian pengen gue reaction, jangan lupa untuk kirimin aja di Facebook page gue karena ada message dari gue bisa baca di situ atau mungkin ke IG gue langsung DM aja. Gue bacain satu-satu kecuali yang tiba-tiba gak jelas nanya-nanya soal hal-hal tidak relevan ya. Soalnya soalnya gue ignore. <laughs> anyway guys, thanks for watching. Gue bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya. Thanks for watching. Happy gaming. bye Bye.